Sore sampai saat ini kami berkoordinasi untuk menelusuri siapa dari mana tujuan kemana. Informasi yang kami dapat adalah Hdci Bogor telah membuat aturan untuk meniadakan kegiatan atau aktivitas. aturan jangan mentang mentah aturan dibuat untuk semua saya tadi uh, berkoordinasi dengan Pak Kapolres dan sepakat untuk melakukan pelacakan nah hukum ini harus tegak untuk semua tanpa kecuali, untuk kebaikan semua untuk masalah semua tidak ada yang dikecualikan kecuali yang memang sudah disepakati ada tujuan penting kalau untuk rekreasi, kalau untuk jalan-jalan, apalagi touring saja, kita bisa. Pokoknya itu. Jadi ya, saya kira kita sepakat bahwa aturan harus ditegakkan dan kita pun melakukan evaluasi juga secara internal agar jangan sampai lolos. Kemudian hari kami akan perbaiki lagi koordinasi lapangan baik dari unsur. OPP, DISUK, ya. bersama rekanan nekosian Agar barisan ini semakin rapat, kan. tidak ada yang lolos Nah kalau tadi pagi memang e, belum ada pos-pos statis Jadi ketika lewat ini dan tadi belum masih lapangan Belum ada kegiatan di pos Saya kira itu dari saya Baik, teman-teman sekalian Pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua netizen dan juga para pewarta yang telah mengidentifikasi atau merekam kejadian tersebut. Dan tentunya ini akan menjadi evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua memang 6 titik sekat dan 5 checkpoint serta satu tim mobile. Tentunya memang tidak bisa untuk bisa meng seluruh kota. Tetapi pada prinsipnya bahwa kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Sehingga... Bapak, sahabat Pak Wali Kota tadi, kita sudah berkoordinasi. Kami akan mengidentifikasi, menelusuri, melakukan penyelidikan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Kemudian akan kita identifikasi juga apakah kendaraan, -kendaraan tersebut bernomor ganjil atau genap. Dan berikutnya nanti dari Polres bersama Satpol PP juga akan melakukan penindakan. Kami sedang melakukan pencarian pada kendaraan tersebut dan tentunya ini menjadi uh, evolusi buat kita semuanya apakah nanti akan ada pergeseran atau kan nanti ada penambahan di terserah dan sebagainya tetapi kami pelajari untuk pola-pola uh, uh, pembatasan mobilitas kalau ya. mau dikonfirmasi ada pengawalan dari apa nah, kita akan kita akan berkasi juga dengan Polres Bogor ya, karena hmm. ada rekaman dengan pengawalan itu ada di Polres Bogor ya, tentunya itu kalau yang kita lihat di video-video di kota itu tidak ada pengawalan, tetapi hmm. ya, nanti kita akan lihat. Karena ini kan tujuannya kan nanti lewat ke arah Gadok ya. Nah kita jasa solid tadi sudah melakukan validasi. Jadi Kombor sudah melakukan verifikasi rutual juga. Apakah ini sudah dipastikan kendaraan ini luar kota ya? Bogor? Kalau dari salah satu yang kita lihat itu platnya L ya salah satu yang, yang paling jelas ya, hmm. karena kan di itu kan kurang -kurang kecil ya, dari beberapa film tersebut kita juga selain dari para netizen, kita juga sedang mencari nomor-nomor lainnya ya. atau dari TV dan sebagainya itu kita akan serius mengenai ini dan tentunya saya ingatkan bahwa aturan yang dilakukan oleh Satgas Covid Kota Bogor adalah untuk kepentingan semuanya, terutamanya menekan dunia akan konfis, sehingga semua mengikuti aturan tersebut. Kalau ya, nah, ya. sudah ada, ya. ya. ada identifikasi sementara, ya, ya, waktu, ya. Ya. Kami akan lihat lagi ya. Karena kan harus hati-hati melihat nomornya, kan sangat kecil sekali ya. Nah, nanti kita lihat. Berapa motor Bikin. itu satu rangkaian berapa? Nah, berapa motor satu rangkaian? Masih kita hitung, masih kita hitung, ya, masih kita hitung untuk berapa? Jumlah kendaraan yang melintas di kota Bogor Tapi memang turing ya dia? Kenapa? Tandakan turing ya dia? Masih kita pilih kan? Kan kita belum, belum nemukan satu pun Nanti kita akan sampaikan berikutnya Itu ada kesatuan dengan yang kabupaten atau ada rombongan Pak? Yang... Kalau yang dari rekaman itu jadi satu kesatuan ya Rombongannya tersebut ya Makanya kita akan sama juga dengan Polres uh, Kabupaten. Ya? Untuk sanksinya sanksinya itu yang puluh ribu atau bagaimana? Uh, sanksinya tentu yang diatur dalam uh, peraturan wali kota nomor pokok 117, hmm. ya tentang huruf H ya, semua kegiatan yang berpotensi ya untuk e, menimbulkan kerumunan dan sebagainya tentunya diperkuat lagi dengan pemberlakuan di masa ppkm ini dan sudah dipelol oleh kota bahwa lakukan gajah genap di kota Bogor Kalau lihat dari plat nomor, kalau lihat dari plat nomor kan luar Bogor ya Kalau dia dengan dalinya tidak tahu atau apa itu gimana? Tentunya aturan kan sudah berjalan sejak minggu lalu ya Mengikat bagi semua orang yang melintas di Kota Bogor, kurang juga kegiatan yang bejat.